Novena untuk menjual rumah melalui Santo Yosef dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef yang terberkati, Bapa yang penuh kasih, Penjaga Kanak-Kanak Yesus yang setia, suami suci Bunda Tuhan. Aku berdoa memohon perantaraanmu untuk memuliakan Tuhan melalui putranya yang suci, yang wafat di kayu salib, dan bangkit kembali untuk memberikan kehidupan baru bagi kami para pendosa. Melalui nama suci Yesus, kami berdoa agar kami dapat memperoleh terkabulnya permohonan kami dari Bapa abadi, yaitu terjualnya rumah kami pada saat ini aku datang ke hadapanmu untuk memohon bantuan doamu bagiku sebab aku terpanggil dan percaya bahwa melalui doamu Santo Yosef yang terberkati aku dapat dimudahkan dalam menjual rumah tanah atau properti kami saat ini Santo Yosef, perlindunganmu sangat besar dan kuat serta dekat di hadapan tahta Allah. Aku menempatkan semua harapanku kepadamu untuk membantuku agar permohonanku dalam hal menjual rumah tanah atau propertiku ini segera terkabul. Santo Yosef yang terkasih, bantulah aku melalui doamu yang kuat, dan dapatkanlah bagiku berkat dari Putra Ilahimu, semua berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga di bawah kekuatan surgawimu, aku dapat mempersembahkan ucapan syukur dan hormatku kepada Bapa yang paling pengasih. Santo Yosef, mohonkanlah bagi kami pengampunan Yesus, untuk kami dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan mulia Janganlah melupakan kesedihan mereka yang menangis Melalui doamu dan doa istrimu yang tersuci bunda kami yang terberkati Semoga cinta Yesus menjawab permohonan kami Akan harapan kami yang penuh iman Ya Tuhan, bimbinglah dan bantulah mereka yang mendengarkan Engkau Berbicaralah kepadaku seperti engkau berbicara kepada Santo Yosef, dan bantulah aku memenuhi kehendakku. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami.